Oke, okay, so guys balik lagi bareng gua Adrian Darmolana di game Azure Lane. Ya, sudah lama kita tidak main. Oke, okay. sudah lama kita tidak main game ini ya. Meskipun gua main tapi di off kamera ya. Nah di sini ada kapal baru, kapal baru, kapal iron blood, dan di sini ada juga ini event-event lainnya seperti seperti siapa namanya ini little prince Eugene sih. ini versi normalnya aja udah, apalagi versi loli cuy, ngefress. ah, oh iya cok. Ngefress, cok untung ada rama, terima kasih ram waduh nge ya tiba-tiba mati sendiri hp-nya ya. Okay, terima kasih. Ya. Kita ulangi lagi lah ya. Dan di sini ada juga ini si ini, Little Prince Eugene. Yang dimana ini versi no normalnya aja ya, udah. <laughs> Apalagi versi lolinya. Udah ulang-ulang lagi. Taha. <coughs> apa nih? Apa nih? Delapan? Ya, Event lagi ya? Dari pas aku datang tadi udah ngefresh. Ya? Oh, udah oh, dari tadi ya? Sorry, lah Yok, Siapa? Nih? Anjir. di kapal Hai untung bentar lagi udah mau selesai ya kan udah selesai puasa nih gak cocok event di bulan puasa harus sudah buka dulu baru main dan di sini nah ini gua udah gaca dan di sini ini tadi ini ada satu jam berapa tadi Nih ini gue lihat di kau makan ini Sempat gua lihat waktunya itu tadi ini ada 4.35 menit ya empat 35 menit nah antara dua ini nih antara Sailes Sailes ya? bacanya gua nggak tahu antara Sailes sama Luzo Nah mudahan Luzo langsungnya biar kita enggak capek-capek lagi ngegaja kita tinggal nyari ini Elbing terus sama York 155 117 hmm, oke okay. Hai 119 ini juga ada tadi nih mungkin gua tampilin screenshotnya nanti nih. Nah itulah dia Kita tiga kali tiga kali lagi lah ya Buat daily Berapa jam? puluh lima menit lagi cuy Ini SSR lagi cuy Ini 139 Eh 138 Eh 140 Ini SSR Kita jadi 4 Dapat berapa biji berarti gua SSR Dapat tiga biji cuy Mantap nge -like ya. Wah hm, Mantap Kenapa re-connect Bambang bumbu. Kita lihat apakah benar Dapat SSR Red up Yang dari situ Kita lihat Di 10 pertama Beneran kan, Langsung Tebakan kita tadi ada empat biji nih sumpah Coba nikat reneng <laughs> sepertinya gue mikatnya dengan ini kapal Luzo namanya beneran ya. Luzo ya Oke, yang kedua nih, ini dapat ya. lagi nih ya ini dapat SSR lagi nih oh enggak oh, bukan ya? oh salah dong berarti nih oh dia lagi udahlah mohon maaf ya salah Terlalu, terlalu. Aduh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, suka dengan saya iya, iya, kali iya, iya, iya, iya, skill parah, apa itu mdn itu mdn, itu samad mdn ini 1 berapa nih? 109 gak? 119 sih, kita 10 nih 120 4 menit 1 berapa tuh? Enggak lihat lagi ya 149 shonen shonen, shonen oke, okay. Shonen. Saya hmm, Oke, okay, nice. Elbing dapat dan matanya sebelah lain sebelah lain ya. biru merah. Juni kayaknya biru. kepel Juni. Seperti biasa di screenshot ya. buat kenang-kenangan. Oh, masih belum di-download suaranya let's go sisa ini 155-14 1314-14 aduh ampas sepertinya saya kembali mau off kah? yes mau off Alhamdulillah dapat operator e-kapal baru malah operator kan? kelamaan di roda sa Iceland kayak gini semok main bro, janber nggak lu upgrade oh, masih bagus tuh buat PVP. Nah masih belum gua upgrade soalnya jarang main game. Tapi main game ini cuman ngumpulin kapal joy. Ayo. Aduh nglekung. Shonen. Ya. Ayo bro. Shonen. Jatuh lagi bro. Hey, Shika. Aduh. Aduh, tak kau, duh. Ya, sangat. Ya, emden, kayak mana dapat emden? Padahal dua persen, empat sepuluh, empat sembilan, satu tiga lagi, sepertinya. Menazulkan buat jadi raja haram doang ternyata. Ya betul. Hargi masih. Saya Oh hey, la bro. Oh, mainnya sih. Ar ar ar. Hmm, enggak nih. dah. semoga aja dapat nih, semoga nyantolnya ya. Untung enggak dari daily gimana. Aduh, enggak muncul dia. Shohei. <tuh> Emang susah coy, dapat dapet ini. Oh, Dari mana cara dapetin ini? Ntar kita ambil dulu nih, ambil ambil dulu nih. Ini nih. Oh, ini pakai pas hari. sama yang kono kantai no sama waktu kontraksinya berapa jendong 119 takau aduh mana tuh luzo emden ada nongol tuh emden emden nongol dia ya, udah bisa nih, M1000. ada 211, berarti 33 dulu. Nah, 119 itu 19, ya. 19 ya. nih, ini pun 1, 19 nih, bro. Semoga ya, semoga ya, semoga semoga. Please, please, semoga yes akhirnya hemen denp keren keren keren keren keren saya suka Azjorlen saya suka Wah untung udah malam kan kalau masih siang kan masih puasa Terima kasih Yo star terima kasih Thanks let's go wow, akhirnya gila gila ngeri-ngeri ya Ngeri, ih, ah semoga di ih, masih nyangkut ih, ya. masih nyangkut hoki-hokinya kayak gini ih, soalnya tadi di IN dapat si ini benar Alter langsung ih, skip ih, skip ih, ih,